Halo. lagi dong. Enggak. Mau aku nggak suka berbagi. Aku suka direbut. Hmm. emang makanan, makan es krim kan primitif dasar panas gak daerah kalian? jadi, bayi aja mau terus pilih enggak enggak, enggak, enggak, enggak, aku rebut kamu mau coba bisa Gak bisa rebut tahu keren sih Si cuci ta, besk, enggak tak abis switch Di sekolah nih bos Jam kos Apa sekolah ya jam sini ya Hmm Ngapain nggak apa nggak Ngap Udah emang kalau kayak jaman kata Banyak polusi ya Enggak kalau gak suka berbagi, enggak, aku gak suka, aku gak mau bagi bagi, aku mau direbut ya, kakak secara-cara saya, aku lebel nah, itu memang itu, enggak, hijau, ya muntah, tuh kakak sangat cantik banget, dong. enggak, tapi aja Anisan, es krimnya M dia bersama orangnya. Aku itu lagi pengen makan es krim karena panas di sini jujur nih, jadi makan es krim krimnya adem. Gak live mobile legend kak? Karena kopi ray tangkir apa yang dilakuin? Aku lagi mobile legend karena aku di Facebook. Kakak, ya, aduh anjing, kita nggak mbak? Mau gue gak takut mati, mati mati aja. Oh, Elu hitam kan, hilangnya Yuk, lawannya lama, bibir gue gak kenapa-napa. Kapan ya? Kapan ya, Pak? Lo kapan anjing? Nama lu Oh. Makan susu enak, mm. gak mau, ngomongnya makan kamu ah. Hujan gak? Dari sana hujan gak? kan mm. udah eh, mulai, masih hujan lagi ya sih, harusnya kan udah berhenti ya? Nah tuh, di Cinere Bellevue Lihat mm. tuh mm. Enak banget tuh bah di sini mendung juga sih, mendung semit semi panas. Makhlukan tapi gas, ayo. coba aku bilang suka kanyut, suka. Assalamualaikum salam, lu seb. Gue cuma bentar doang di sini aja. Tapi sekarang hujan, nggak hujan, mendung. Semi mendung lah. Semi-semi. Semi semburangir. -semis. kamu jahat banget mantep gak tuh be, tapi mau bentar di sini mau pindah ya ke hitam pemiket, nggak menitih? baru 5 menit, menjengah enggak mau, terus apain lo? lo udah kayak ngantol di sini udah nongkrong sendirian, ngomong sendiri gitu kan? saya lock cibel, gue bilang, aduh anjing rupa kan, beri cibel, kan orang sendiri, sabar, cuaca cerah tapi sekarang petang hari mulai mendung, ya kan, menungan, kan, di sini juga sama sih, lagi syuting film ya, iya, syuting syuting film es krim, nah. agak nunggu napa? nggak nungguin apa-apa, aku nongkrong sendiri. kan terlalu manjeng, ngeliatnya es krim. Aiy, nama belajarnya no. ini kena copyright, sumpah aku nggak bawa kena copyright. Mabye minggu depan aku baru live Mobile belajarnya. Kayak, kayak ya, kayak kontol. Tuh, ini ganteng lah ya? oke okay lah diem lu Yunus kakak dan enggak, gue enggak mau desa di publik banding bapak-bapak, skip akan main Mobile Legends lagi minggu depan paling Baca aku masih merah guys, makanya penonton aku mentok seratus anjir agak hancur lah pokoknya witalian hancur kakak saya mana? saya dulu dan apa? Liatin cowok? masa lu mau lu cewek angin? Abang Medan ini mana? Abang Medan ya? Kerja Gue lagi liatin cowok, tapi silau gitu Jadi gue harus Leda-leda Gitu lah. Hampir sini Kamu lah sini? Cuman aku wabah matahari Udah tantang, Suruh bangun, bangun duluan Nah ya lu bangun duluan lah Bayangkan gue jam segini udah live Tolong, berarti gue baru ngapain dah. Suami aku, aku gak besok anjing cuma nyanyi itu, gak besok bapak-bapaknya rada gede, Ya mah mandi kak? enggak gue anti mandi cuma makan es krim anjing gue lagi pengen es krim gue kalau pergi tuh harus sendiri karena si bos kerja tapi gue gak nyusahin dia gue pergi-pergi sendiri gitu gak bela temen udah biasa gue mana-mana sendiri. Hmm. Hey. Lagi makan anak, apa lagi seru kamu? Ayo hey, pandi. Silakan anjing. Coba ke belakang. Apa eh, lihat belakang? Matamu ternodai semua anjing Hangat ya, mata lu, mata lu, wali ternodai. Selalu nggak ada otak ini. Bisa nggak? biasa aja. Oke. Ini gue lagi mode biasa aja nih. Nah ya tau gue ya kerjain gue babi. Bara kabis makan es krim nambah kotaknya tuh. Itu beneran -bener atau coc? Itu ya, beneran lah. Oh ngateng gue ya, kan sini. Orang oh, di sini juga ngateng gue ya. Oh lo masih apa gitu kan? Kalian deh. Akhirnya mandi. Sumpah gue belum mandi. Sumpah, gue belum mandi. soal semalam dari nana tidurlah dari mana ya. Hai Azza, thank you. Kamu lagi ngapain? lagi kerja Ah, thank you. Misalnya kalau istilau gitu kan? Muka aku muka nggak nyantai. nih enggak tahu kenapa enggak tahu apa ya enggak tahu itu memang lama lagi ya enggak aku baru bawa tidur aku juga mau di... apakah star membuat kita dekat enggak matahari membuat kita dekat jadi biar panas tuh Ternyata gue mau udah jujur gue mau udah Nanti karena tau si mbak Gue gak ada yang leoplas Gak punya waktu Kamu istri orang kan Enggak gue belum nikah mm, Gak apa-apa. Nah ya Siyun ntar sore Makasih aja